Hello, welcome to my youtube channel, Tisha Hermawan So teman-teman, hari ini aku mau ngajakin kalian untuk ngikutin uh, step skincare rutin di pagi hari Uh, dan kali ini aku akan menggunakan uh, satu brand dari Viva Cosmetics. Yang pertama, tadi aku uh, udah mandi, sekalian cuci muka. Aku cuci muka itu pakai uh, Viva White Clean Mask Refresher for All Skin Types yang ini, ini yang warna pink. Dia itu ada 3 varian, warna hijau, warna orange, sama warna pink ini Kalau warna pink ini, itu cocok untuk uh, all skin types, semua skin types Terus kalau yang orange, kalau nggak salah, itu untuk yang uh, kulit kering Dan yang hijau itu untuk yang uh, bermasalah atau yang berjerawat Nah, aku kemarin sempat nyobain yang warna orange Terus... Uh, di aku oke, okay, fine, tapi terus uh, itu udah habis Jadi aku nyobain yang warna pink Yang untuk semua jenis kulit Dan ini pun juga bagus di kulit aku Karena dia cukup melembabkan Jadi, Viva White Clean Mask Refresher for All Skin Types Yang ini itu, dia itu bisa sebagai uh, face cleanser Atau sebagai kayak uh, facial wash, macam itu Dan dia juga bisa sebagai masker gitu loh cuma diolesin gitu aja waktu mukanya kering terus dioles ke muka terus ditunggu 3 menit habis itu dia akan mengering kayak masker gitu terus kita bilas atau kita lap gitu. Nah ini aku bacain ya produknya Clean and Mask Refreshner merupakan produk pembersih wajah Dengan pH balance yang berfungsi sebagai cleanser dan masker Diperkaya dengan ekstrak yogurt, ekstrak aloe vera, dan dipantenol Untuk menjaga kelembapan dan kelembutan kulit wajah Pemakaian secara teratur akan menjadikan kulit wajah bersih, segar, dan tampak lebih cerah Jadi tadi aku pakai sebagai e, cleanser biasa Aku bilas, lalu setelah ini aku akan pakai Karena kulitku ini agak lagi -agak sedikit kering karena kemarin habis eksfol eksfoliasi Aku akan pakai Viva Queen Rose Face Mist Yang ini brightening and hydrating, rose extract, niacinamide, HA, dan dia alkohol free jadi untuk tonernya aku pakai ini dulu, tinggal disemprotin aja ke muka, lalu aku tunggu kering. Oke setelah cukup kering dan menyerap uh, tadi terus face mistnya, aku akan pakai serum karena aku belum punya serum dari Viva, jadi aku pakai serum dari Hanasui ini. Ah. Oke okay, Sambil tunggu serumnya kering Aku akan pakai L. Eye Cream Ini itu Revitalizing Eye Cream dari Viva Queen Yaitu help reduce the appearance of under eye puffiness uh, Wrinkles and fine lines Jadi ini aku udah pernah bahas produk ini di Reels Aku pernah review Jadi eye cream ini tuh sebagus itu Karena bener-bener uh, dia kan mengklaim Reduce the appearance of under eye puffiness dan itu terbukti. Oke okay, selanjutnya setelah tadi aku pakai eye cream, lanjut aku akan pakai uh, Viva White Moisturizer. Yang ini yang with yogurt sebenarnya dia ada tiga varian. Kemarin aku udah nyobain yang e, pakai mulberry dan udah habis, dan itu memang beneran bisa bikin kulit cerah. Lalu sekarang aku lagi nyobain e, yang pakai yogurt ini karena dia e, lotion pelembab dengan ekstrak yogurt untuk kulit tampak lebih cerah, berseri, dan lembab. Oke okay, setelah moisturizernya cukup menyerap Aku akan pakai sunscreen Karena aku belum punya sunscreen dari Viva Jadi aku pakai sunscreen dari Emina Yang ini sun battle SPF 30 PA++ Jadi ini sun protection with aloe vera extract For extra freshness dermatologically tested Seperti ini Nah setelah moisturizernya uh, menyerap, kita pakai sunscreen. Ini banyak-banyak aja nggak apa-apa. Sebenarnya disarankannya adalah uh, dua ruas jari. jadi uh, sunscreen ini tuh ada efek dinginnya di kulit dan dia tuh kayak ada efek uh, lebih mencerahkan jadi setelah pakai ini tuh, tuh hmm, kulit itu jadi terton up and dan Sunscreen udah pakai. Kalau sunscreen udah pakai, berarti udah udah beres skincare rutinnya. Lanjut ke tahap makeup, Jadi segini dulu video skincare rutin pagi aku. E, terima kasih udah nonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya biar kalian tahu video-video baru yang aku buat. Oke, okay, segitu dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.